Baik, selamat pagi anak-anakku Pada pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam pelajaran agama katolik dan budi pekerti Tema yang akan kita bahas bersama pada pagi hari ini Yakni, Nabi Elia mengajak umat kembali percaya pada Allah Tujuan dari tema ini adalah setelah selesai pelajaran ini, peserta didik mampu memahami, menghayati, dan menerapkan dalam hidupnya tentang peran dan karya Nabi Elia dalam mempertobatkan bangsa Israel kembali pada Allah. Sebelum kita melanjutkan pelajaran ini, marilah kita mengundang Tuhan hadir bersama kita dalam pertemuan ini. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau senantiasa hadir dan berkarya di tengah umatmu. Ketika umatmu berpaling darimu dan menyembah berhala, engkau menghadirkan Nabi Elia untuk mengingatkan mereka. Kami ingin belajar dari Nabi Elia. Berkatilah agar kami mampu melaksanakan pesan-pesan Nabi Elia dalam hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, sekarang ibu mengajak kita sekalian untuk membuka buku halaman 57. Ibu minta Jesse untuk membaca kisah tentang cerita metamorfosis. Sambil mendengar teman kita baca, kita yang lain perhatikan cerita dalam buku itu. Terima kasih untuk Jesse, tepuk tangan untuk Jesse. Oke okay, anak-anakku, setelah kita mendengar cerita yang dibacakan oleh teman kita, juga kita sendiri sudah membacanya bersama-sama tadi dari buku halaman 57. Sekarang, ibu mengajak kita sekalian untuk menjawab soal-soal berikut ini. Yang berkaitan dengan cerita tentang metamorfosis tadi. A. Mengapa anggota keluarga Pak Tani tidak menyukai ulat yang ada di pohon jambu di sekitar rumahnya? B. Mengapa ulil ingin menjadi seekor kupu-kupu? C. Sikap apa yang harus ulil miliki untuk dapat menjadi seekor kupu-kupu? D. Apa saja godaan yang dihadapi ulil untuk meraih cita-citanya? E. Pelajaran apa yang dapat kita petik dari cerita di atas? Baik anak-anakku yang hebat, setelah kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kisah cerita tentang metamorfosis, sekarang, sekarang kita dengarkan dari Kitab Suci, kisah tentang Nabi Elia yang diambil dari Kitab Pertama Raja-Raja, bab 16, ayat 29 sampai dengan ayat 33, dilanjutkan bab 17 ayat 1. Ibu minta kesediaan Tian untuk membacanya. Kita semua diajak untuk mendengarkan kisah ini dengan cermat, agar sebentar bisa menjawab soal-soal yang berkaitan dengan bacaan ini. Kepada Tian, Waktu ibu berikan. Terima kasih untuk Tian. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Tian. Baik, anak-anakku. Setelah kita mendengarkan bersama apa yang sudah dibacakan oleh teman kita tadi, sekarang, kita semua diajak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. A. Apa yang dilakukan Nabi Elia? B. Mengapa ia melakukan hal itu? C. Siapa Nabi Elia? D. Bagaimana situasi hidup umat Israel pada saat Nabi Elia hidup? E, apa yang menjadi pesan pokok Nabi Elia? Oke, anak-anakku yang baik. Setelah kita mendengarkan kisah tentang metamorfosis dan dari kitab suci kisah tentang Nabi Elia, saatnya kita membuat rangkuman bersama. Bahwa kehendak Allah yang disuarakan para Nabi Biasanya sesuai dengan situasi yang ada pada saat itu. Ketika umat Israel mengalami kesusahan, Nabi menyampaikan penghiburan. Ketika umat berputus asa, Nabi memberikan pengharapan. Ketika umat meninggalkan Allah dan melakukan penyembahan berhala, Nabi mengingatkan bahwa kalau umat tidak bertobat,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 untuk membakar kayu basah. Elia menang dan umat pun dapat dipertobatkan. Baik anak-anakku, di akhir pertemuan kita ini, ibu ingin memberikan tugas rumah. Tugas kita adalah, buatlah sebuah doa atau puisi tentang Nabi Elia yang mempertobatkan umat Israel. Tugas ini harus dikerjakan di rumah, pertemuan berikut, ibu akan mengumpulkannya dan memeriksa hasil pekerjaan rumah kita ini. Terima kasih. Tuhan memberkati.